Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menyanyikan lagu Jilbab Putih versi beta. Bersikap dirimu di sepanjang waktu, di Aku seorang hajar mamu Di balik jilbab, ada jiwa yang takwa. Di balik sayap, masa depan jiwa. Ayah, dia Usaha kamu menyanyikan kalbo. Yeah. Semua putih makai ganjar, dari dari dia malah jadi kuli Di balik tersimpan bisu banyak orang kuli yang wow, terima kasih.